Hai hai hai berbicara mengenai hewan buas tidak lengkap jika tidak menyebut buaya sebagai salah satunya buaya identik sebagai hewan reptil berdarah dingin yang dapat hidup di dua alam ini dan ciri khas dari reptil ini adalah tubuh yang besar dengan tampilan kulit yang sangat khas namun meski terlihat tenang nyatanya buaya sangatlah garang dan berbahaya jika sudah menyerang mangsanya kekuatan yang dimiliki buaya memang bukan main mereka memiliki gigitan paling kuat yang pernah diukur untuk hewan yang sekarang masih hidup. Misalnya buaya air asin yang ditemukan di dekat Australia dapat menggigit hampir tiga kali lebih keras dari singa atau harimau. Eh ngomong-ngomong soal harimau, predator penyandang gelar raja rimba ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena kucing besar ini juga memiliki power yang gila. Dengan kekuatan cakar dan kaki belakang harimau sebagai sumber kecepatan dan kecakapannya berburu, serta memiliki satu sabatan yang mampu menghancurkan tengkorak lawannya. Tahukah kalian sob, jika biasanya harimau berburu di malam hari dan bisa makan lebih dari 80 pon atau 36,2 kg daging dalam sekali bersantap. Namun sayangnya dalam beberapa dekade terakhir, harimau mengalami penurunan jumlah di alam liar. Dilaporkan ada sekitar 3.900 harimau yang sekarang hidup di alam liar dan banyak lagi di penangkarannya. Dan kekuatan dari harimau tersebut pernah terbukti oleh Makli. Makli adalah salah satu harimau betina yang paling mengesankan dan terkenal di dunia. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. diberi gelar Ibu Suri Harimau, Ratu Harimau Rata dan pembunuh buaya. Harimau betina ini dianggap sebagai harimau paling terkenal di India dan merupakan harimau betina liar tertua yang masih hidup pada saat kematiannya. Salah satu klaim ketenarannya adalah ketika harimau tersebut menjatuhkan buaya kolosal tepat di depan penonton yang telah hidup selama bertahun-tahun hanya dengan satu serangan. Dan dengan gigih mempertahankan anak-anaknya dari pejantan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tersebut. Pada tahun 2003 lalu, harimau betina yang dikenal karena kehebatan dan kekuatan berburunya ini bergulat dan membunuh buaya raksasa sepanjang 12 kaki dan kehilangan dua gigi taringnya dalam pertempuran. Namun kabarnya makhluk hidup sampai usia 19 tahun dan melebihi umur harimau biasanya dalam satu dekade. Dia juga memiliki empat anak harimau yang menakjubkan, mengasuh sebelas anak harimau dan meningkatkan populasi harimau di taman secara signifikan. Namun setelah kematiannya, harimau betina kerajaan ini diberi upacara penguburan tradisional Hindu. Para ahli mengatakan bahwa setengah dari harimau di taman itu sekarang adalah keturunannya. Dua anaknya dipindahkan ke taman lain, meningkatkan populasi dan keragaman genetik di sana saja.